dan berita astronomi lainnya. Badan Antariksa Rusia, Roscosmos telah memulai penerbangan tak berawak dari pesawat angkasa Soyuz ke Stasiun Luar Angkasa Internasional sebagai bagian dari rencana untuk mengganti kendaraan Soyuz MS22 yang terserang. Misi MS23 diluncurkan di atas roket Soyuz 21A dari situs 31/6 di Komastrom Baykonur di Kazakhstan pada hari Jumat 24 Februari pada pukul 0024 UTC. Ini adalah peluncuran roket Soyuz kedua pada tahun 2023 dan penerbangan pertama pesawat ruang angkasa Soyuz tahun ini. Tujuan utama dari misi Soyuz MS-23 adalah untuk menggantikan pesawat ruang angkasa Soyuz MS-22 yang ada ia mengalami masalah teknis saat merapat ke segmen Rusia dari stasiun luar angkasa internasional Soyuz MS-22 diluncurkan dari Baikonur pada 21 September 2022 dengan awak tiga orang Sergei Prokopy dan Dmitri Petelin dari Roscosmos dan Francisco Rubio dari NASA penambahan Rubio Kedalam penerbangan dilakukan sebagai bagian dari perjanjian pertukaran awak antar program luar angkasa Amerika dan Rusia. Peluncuran berlangsung tanpa masalah yang jelas. Lebih dari tiga jam kemudian, pesawat ruang angkasa MS-22 tiba di stasiun luar angkasa internasional dan berlabuh di nadir atau pelabuhan modul kargo RASWED yang menghadap bumi. Ini memulai apa yang telah direncanakan sebagai misi nominal 188 hari. Inspeksi lebih lanjut dari pesawat ruang angkasa MS-23 menunjukkan tidak ada cacat dan persiapan segera dilanjutkan. Kendaraan itu dikemas dalam firing muatannya pada 17 Februari dan integrasi dengan kendaraan peluncuran Soyuz lainnya yang terjadi tiga hari kemudian. Peluncuran ke peluncuran di situs 31-6 berlangsung keesokan harinya. Karena Soyuz MS-23 Flair tanpa awak di dalamnya mirip dengan misi kemajuan, pesawat ruang angkasa tersebut menjalankan misinya secara mandiri hingga berlabuh dengan stasiun luar angkasa internasional. Roscosmos menggunakan kesempatan ini untuk mengirim 429 kilo peralatan dan pembekalan kepada awak stasiun. Setelah peluncurannya sukses, pesawat ruang angkasa MS-23 dipisahkan dari kendaraan peluncuran Soyuz dan memulai perjalanan dua hari untuk mencapai stasiun luar angkasa Internasional. Ini akan berujung pada docking ke port zenith modul Point dikosongkan oleh keberangkatan Progres MS-21 pada 18 Februari, pukul 1:01 UTC pada 26 Februari setelah kursi penumpang dipindahkan ke Soyuz MS-23, pesawat ruang angkasa Soyuz MS-22 akan dilepas landas dan memulai perjalanan kembali ke bumi tanpa awak. Keberangkatannya diharapkan pada akhir Maret ini. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait misi penyelamatan Soyuz MS-23 tanpa awak yang diluncurkan ke stasiun luar angkasa. Selanjutnya.